Ya, sama yang seperti yang disampaikan oleh Kang Aset. Kita tanya pertama adalah ke profesor. Profesor, nih kira-kira e, paper saya buat ini berdasarkan penilaian Bapak, ini cocoknya disubmit di paper mana? Eh di jurnal apa? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa inisiatif sendiri cari di website Scimago atau ada website isi jurnal. Ini sebenarnya yang isi jurnal ini adalah disediakan oleh King Abdul Aziz University. Jadi saya kurang, saya berusaha juga buka web of science tapi agak complicated ya. Tapi kalau di King Abdul Aziz University, yang menjadi acuan adalah isi jurnal. ISI jurnal, bukan skema go jurnal. Yang menjadi acuan. Entahlah mungkin lebih apa istilahnya lebih mantap penilaian oleh isi jurnal ISI jurnal kemudian jika teman-teman semua mensubmit ke jurnal yang reputasinya sangat tinggi misalkan nih uh, apa Q1 banget nih paling atas biasanya mereka meminta kita atau menuntut kita memberikan metodologi yang baru daripada kita menulis dari metodologi yang sudah ada sebelumnya. Jadi pastikan dulu kalau kita mempunyai metodologi yang baru, kemudian ada validasi yang kuat, biasanya bisa ke q Tapi kalau teman-teman semua hanya menggunakan metodologi yang sudah ada sebelumnya, kemudian menerapkan di satu daerah, mungkin Q1 bawah atau Q2 sampai keempat 4 gitu ya. Kemudian pastikan juga apakah open access atau tidak. Jadi kalau open access, teman-teman semuanya ada lambangnya nih, kayak gini nih, ada, ada namanya macam gembok. Gembok yang terbuka ini berarti open access. Kalau open access, berarti kita harus membayar. Bayarnya berapa? Kalau dirupiahkan sekitar 30 juta sampai 40 juta. Itu besar ya. begitu Dan selanjutnya pastikan apakah termasuk predator jurnal atau tidak. Tapi insya Allah sih kalau sudah terdaftar dalam isi jurnal ISI jurnal atau Schemago, insya Allah bukan termasuk lagi predatory jurnal. Cuman teman-teman ketika sudah mempublish satu paper di Schemago atau ISI jurnal, itu biasanya teman-teman akan mendapatkan banyak email dari jurnal-jurnal predator untuk mensabit paper kita di jurnal tersebut. Mereka hanya menuntut kita memberikan fulus ya, uang gitu. Padahal reputasi jurnalnya tidak begitu bagus jadi mereka hanya mencari atau berusaha memeras uang kita gitu. Ini sudah berapa lama saya bicara nih sama juga ya. Kemudian jika memungkinkan pilih special issue. Jadi ketika teman-teman buka jurnal itu ada yang namanya special issue. Contohnya nih ada di MBPI terus di jurnal sustainability ada special issue. Kemudian di Paper, eh, jurnal lainnya ada spesial isu juga macam ini nih. nah spesial isu ini biasanya dikasih jangka waktu misalkan call for paper special isu close until berapa Desember, ini 24 Desember 2021, biasanya eh, mungkin kemungkinan diterimanya itu lebih tinggi ketika kita mensubmit paper ke jurnal yang disitu ada segmen spesial isu ada segmen spesial isu disitu nah gitu nah selama uh, submission nanti teman-teman akan diminta daftar recommended suggested reviewer, jadi siapa aja nih reviewer yang direkomendasikan biasanya pihak jurnal meminta kita untuk mengisi itu kadang ada yang wajib, kadang yang kadang nggak wajib gitu, tapi ada juga yang wajib kita nggak bisa klik next ketika submit paper tanpa mencantumkan uh, reviewer yang kita rekomendasikan. Nah siapa yang kita rekomendasikan? Kita kalau pemula belum tahu kita siapa yang harus dimasukkan di situ kan? Nah masukkanlah yang dikasih saran oleh dosen kita. Misalkan ada yang dari Universiti Malaya di sini, ada dan di Mesir, yang di Florida dan seterusnya. Kemudian selama submission itu biasanya editor in chief atau yang pertama kali mereskrining paper kita itu hanya fokus pada apa? Hanya dua, fokus pada abstrak dan kesimpulan. Jadi pastikan teman-teman semua mencantumkan highlight atau temuan yang menarik di bagian abstrak dan juga conclusion kesimpulan. Ketika kita mempunyai suatu finding atau temuan yang menarik itu biasanya menjadi perhatian yang bagus juga dari editor-in-chief sebelum masuk ke tahap reviewer sel selanjutnya jadi ingat ada dua tahapan reviewing pertama adalah screening awal oleh editor-in-chief dia hanya membaca cepat biasanya fokus pada apa namanya abstrak dan kesimpulan jadi pastikan kita mencantum kalau kita mempunyai metode yang baru cantumkan di situ. Gitu Contohnya di sini saya Agak sedikit mencantumkan metodologi yang baru. Di sini saya hanya simpan aja bahwa uh, selama melewati validasi yang ada, metodologi yang digunakan di paper saya ini valid gitu. Dan, dan cantumkan juga highlight dan finding tersebut di cover, di cover letter. Nah ini untuk setelah submit, saya juga direject beberapa kali, tapi ya jangan panik. Awalnya sih panik. Uh, seperti ditolak meminang istri gitu <laughs> calon istri <laughs> tapi jangan panik gunakan saran-saran uh, dari reviewer tersebut untuk mengimprove kualitas paper kita jadi itu mengasah juga pendewasaan kita bagaimana kita jangan terlalu mengambil terl apa? terlalu perasa jangan baper istilahnya jangan baper ketika kita direject oleh Jurnal, macam di oleh calon mertua. Gitu. <laughs> yang berikutnya, kalau menurut saya ini tadi ada pertanyaan, berapa lama setelah disubmit jika tidak ada kabar? Kalau kalau menurut saya, dua bulan. Jika selama dua bulan tidak ada tanggapan dari screening awal dari editor-in-chief, kita email saja ke editor-in-chief untuk men-withdraw, -men menarik pepat tersebut, dan submit ke jurnal yang lainnya. Yang berikutnya kita harus berdoa pada Allah SWT. Dan selalu libatkan Allah dalam setiap kesempatan. Dalam setiap hal yang kita lalui. Bahkan hal-hal kecil yang kita akan lakukan. Jangan lupa libatkan Allah dengan apa? Dengan berdoa. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Ini beberapa paper yang sudah saya submit. Ini sebenarnya atas pertolongan Allah juga ya. Yang pertama ini mungkin Q1, Q2. Yang kedua ini adalah Q2. Di sini ada nama Asep di sini yang pertama itu e, gratis, yang kedua berbayar, berbayar Alhamdulillah ini kemudahan yang Allah berikan juga bahwa ada salah satu penulis yang mau membayar, jadi di Saudi ini udah macam terlalu kaya jadi uangnya bisa dikasih-kasih gitu aja, <laughs> ini ada namanya Mansur Mazra'i dia juga salah satu orang yang bekerja di istana Raja Salman mungkin pulusnya terlalu banyak sehingga dia tidak keberatan untuk men masuk, apa untuk me memberikan uang agar kita bisa men paper di open access jurnal. Jadi ini adalah open access jurnal. Open access jurnal adalah suatu paper yang bisa dibaca banyak orang secara gratis. Kalau yang kita submit ke jurnal yang bukan open access, ya hanya orang-orang yang mempunyai akses ke jurnal itu saja yang bisa membacanya. Ini... Tadi ditutup oleh quote di Kang Asep, saya juga nggak mau kalah. Jadi ada satu quote yang menarik dari Neil Armstrong katanya bahwa satu langkah yang dilakukan oleh seorang manusia, atau mungkin satu paper yang teman-teman lakukan nantinya, mungkin kita mikirnya hanya biasa aja seperti satu langkah biasa. Tapi siapa tahu paper itu akan memberikan dampak yang luar biasa pada kemanusiaan. Jadi teman-teman tetap semangat untuk Menulis sesuatu yang bermanfaat. Insya Allah nantinya akan bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jaka. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu kita ke...